Pertama لا يبقل من الإسلام إلا إسمه Tidak tersisa dan tidak tertinggal daripada Islam ini kecuali namanya sahaja serba sedikit, santai-santai ringkas-ringkas berkenaan sebahagian peristiwa yang berlaku di akhir zaman bila membicarakan persoalan akhir zaman, kita perlu ingat satu benda iaitu sumber bila nak membicarakan tentang akhir zaman sumber dapatan kita untuk kita bercakap untuk kita mengeluarkan pandangan dan pendapat seharusnya berbasiskan kepada dua sumber yang utama yang pertama ialah nas-nas daripada Al-Quran dan yang kedua ialah nas-nas daripada hadis Rasulullah SAW baki lagi sebenarnya lebih kepada pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat mungkin daripada ulama' ulama' daripada pandangan-pandangan individu dan persendirian bila mereka melihat kepada wakib, melihat kepada event, melihat kepada peristiwa yang berlaku di akhir zaman apapun kembali kepada asas, nas' Al-Quran dan nas' hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malam ini saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama mentadabur dan mempelajari Salah satu daripada hadis yang pernah disabdakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad saw sebuah hadis yang diredaikan oleh sahabat besar, yaitu sepupu ataupun menantu kepada Nabi Muhammad sendiri Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu yang mana beliau pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, "Yusiku ain yatiyya alanna si zaman." لا من الإسلام إلا اسمه القرآن إلا وهي من الناس السماء من تخرج وفيهم Hadis ini diriwayatkan oleh al imam al Bila kita memperhatikan. Apa yang disabdakan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yushiku an yati'a nasi zamanah hampir saja akan tiba kepada umat manusia di akhir zaman Rasulullah memberitakan kepada kita empat konteks empat elemen yang cukup penting di dalam hadis ini yang pertama Rasulullah berbicara mengenai agama Ilah ia bukan Islam, ia bukan minor Islam, ni Ismuhu. Tiada yang tinggal, tiada yang tekan pada Islam itu di akhir zaman ilah Ismuhu kecuali namanya sahaja Islam. Yang kedua Rasulullah berbicara mengenai panduan umat Islam iaitu Al Quran. Ilah ia bukan minor Al Qurani ilah Rasulu. Tiada yang tersisa yang berbaki daripada Al Quran kecuali hanya tinggal tulisan dia. Dan yang ketiga Rasulullah berbicara mengenai tempat seperti itu yaitu Rasulullah berbicara mengenai masjid masajiduhum yauma idzin amirah masjid-masjid kamu pada hari itu besar indah tersergam walakin kharabun minal huda atau ada riwayat wa ya kharabun minal huda tetapi kosong sunyi daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala dan yang terakhir dan keempat Nabi Muhammad berbicara mengenai ulama. Ulama uhum sharun nasta'at adi misama dan ulama-ulama kamu pada masa itu adalah seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia yang ada di bawah kolong langit ataupun di bawah naungan langit. Kenapa ulama-ulama kamu pada masa itu diistilahkan oleh Rasulullah dengan seburuk-buruk makhluk? Ada benda yang dilakukan oleh mereka. Min indihim tak fitnah. Kerana dari sisi ulama itu sendiri keluarnya fitnah wafihin tahun dan kepada ulama itu jugalah akan kembali nya fitnah tersebut. Jadi bila kita merangkumi keempat empat aspek ataupun elemen penting yang disebutkan oleh Rasulullah yang bakal berlaku di akhir zaman ini, sebenarnya dia merujuk kepada empat perkara yang saling berhubung kait. Keempat empat ini mempunyai connection yang cukup besar dan rapat di antara satu dengan yang lain. Pertama, Rasulullah membicarakan tentang Islam sebagai agama Yang kedua, Rasulullah membicarakan tentang Al-Quran sebagai manual Sebagai panduan untuk umat Islam melaksanakan Ataupun mempraktikkan, Ataupun mengamaliahkan Apa yang dikatakan sebagai Islam tadi Dan seterusnya hubungkait tempat sebagai penyatuan bagi umat Islam Iaitu masjid Dan seterusnya pendakwah Penyebar Mereka yang dianggap mempunyai kelebihan ataupun otoriti Yang mempunyai integriti dalam masyarakat untuk menyebarkan Islam yaitu ulama-ulama Atas dasar itulah, kita harus memerhatikan hal ini dan perkara ini dengan sebaik-baiknya Ada benar atau tidak apa yang disabdakan oleh Rasulullah sudah berlaku Ataupun mungkin akan berlaku di masa depan Yang kita tidak ketahui bilakah hal yang disebutkan oleh Rasulullah ini bakal berlaku Pertama la yabqa min al-islam illa ismuh. Tidak tersisa dan tidak tertinggal daripada Islam ini kecuali namanya sahaja. Ini memaksudkan kepada kita bahawa rata-rata umat yang beragama Islam di akhir zaman berkemungkinan besar hanya namanya saja yang Islam. Mungkin agamanya ini tercatat atau tercetek di pengenalan masing-masing, IC masing-masing. Tetapi, cara kehidupan Islam yang sebenar, sudah daripada kehidupannya Cara dia berkomunikasi dengan orang lain, sudah tidak menggambarkan Islamiknya dia Cara dalam berpendidikan, mungkin juga sama Cara dia berhubungan dengan orang lain, mungkin juga sama Dan cara dia hidup bermasyarakat, mungkin sudah tidak menggambarkan hakikat agama Islam itu sendiri Sebagai contoh, saya buat perbandingan yang mudah tuan tuan bila kata kita menyebut Islam Kita memang mengharapkan Islam ini sentiasa ada, sentiasa dekat, sentiasa rapat dengan kita Dan kalau boleh kita berkehendakkan, sentiasa memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah Agar kehidupan terakhir kita yang namanya kematian juga berakhir atas agama ini Iaitu Islam Tetapi hakikat Islam yang sebenarnya Bukanlah dikatakan Islam itu kerana nama kita Muhammad, tidak Bukanlah islam itu kerana nama kita Jaafar. Bukanlah islam itu kerana nama kita Aisha sebagai contoh Dan bukanlah orang yang bernama Robert itu tidak Islam Bukan orang yang bernama John itu memaknakan dia tidak Islam Nama adalah sekadar nama dan perletakkan nama pada seseorang Bukanlah gambaran sebenar bagi agama ataupun akidah yang diwakili oleh individu atau batang tubuh seseorang begitu juga Islam, kita bukanlah kerana kita berpakaian baju melayu, kain sarun, semestinya orang tu islam kita berbaju kebaya berbaju kurung, bertudung litup tidak semestinya islam ataupun kita melihat jenis-jenis pakaian lain yang tidak memaknakan atas nama agama dan bukanlah kita islam kerana lahir beribu, bapak kan islam kita bukan islam kerana dilahir di perkampungan yang rata-rata peratusan besar adalah orang islam tetapi kita menjadi Islam yang sebenar-benarnya bila kita telah menerima apa yang disyahadahkan oleh kita, yaitu kalimah asyhadu alla illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Mungkin walaupun nama kita pada masa itu jang, tetapi bila kita mengucapkan kalimah syahadah tadi, bermakna Islam telah menjadi agama kita, Islam telah menjadi pegangan kita walaupun mungkin kita tidak bersungkuh walaupun mungkin kita tidak berkopiah walaupun mungkin kita tidak berjubah tetapi, lafazan asyhadah tadi telah memungkinkan kita menjadi seorang muslim bila kita muslim, kita kena ada keimanan kita kena ada kepercayaan tuan-tuan daripada apa yang kita ucapkan manifestasi daripada kalimah syahadah memperakui bahawa tiada Tuhan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita juga kena memperakui bahawa Muhammad itu adalah seorang hamba Allah yang berpangkat Nabi serta berpangkat Rasul ini adalah keimanan, ini faith, ini kepercayaan tetapi dalam agama Islam kita hanya bukan berpaksi kepada keimanan semata-mata tetapi ada satu lagi yang perlu dihubungkaitkan di connection dengan iman iaitu ilmu Iman tidak akan sampai ke mana-mana tuan-tuan tanpa ilmu dan ilmu tidak akan berasas dan bererti sama sekali sekiranya tidak disertakan dengan iman sebagai contoh kalau dipersoalkan iman tanpa ilmu kamu beriman kepada Allah, ya aku beriman kepada Allah dia tidak memakna apa-apa tetapi satu lagi yang saya harapkan kita haram betul-betul ialah ilmu ilmu tentang apa yang kita imani tadi bila kita kata kita beriman kepada Allah Maksudnya kita kena berilmu apa-apa yang berhubungan dengan Tuhan yang kita imani Allah itu Jadi ilmu yang kita perlu ada berkaitan dengan Allah ialah Rata-rata dalam perbahasan ilmu Tauhid merangkumi 4 benda Zat Allah Sifat Allah Nama-nama Allah dan perbuatan-perbuatan Allah Ini yang kita kena pelajari Apa yang berhubung kait dengan Allah Nama-nama dia, sifat-sifat dia, perbuatan-perbuatan dia Barulah kita dapat mengenal apakah unsur atau pekizat Yang dinamakan sebagai Allah yang kita percaya dan kita imani itu Tidak cukup dengan setakat mengatakan Aku percaya pada Allah, aku beriman pada Allah Sedangkan dalam masa yang sama kita tak mengerti dan mengetahui apa-apa berkaitan dengan Allah Di sinilah pentingnya ilmu Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW pada rangkap syahadah yang kedua Beriman dah kamu kepada Rasulullah, Ya aku beriman kamu beriman kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir Ya, aku beriman Tidak memadai dan mencukupi sehingga kita berilmu tentang Nabi Muhammad Maka kita mempelajari tentang dunjungan besar Apa yang wajib bagi seorang Rasul Apa yang harus bagi seorang Rasul Apa yang mustahil bagi seorang Rasul Dan mempelajari dengan sebaik-baiknya setiap peristiwa sejarah yang kita namakan sebagai tarif dan sirah bagi Nabi Muhammad dari awal kelahiran baginda sampailah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baru dianggap kita benar-benar berilmu baru dianggap kita benar-benar mengetahui dan memahami apakah yang dimaksudkan dengan Muhammad Rasulullah jadi disinilah pentingnya iman dan ilmu dan jangan sesekali kita berilmu tanpa beriman ilmu dia tak ada bisnis, ilmu yang tak ada dasar ialah ilmu yang tak dihubungkan dengan keiman baik, bila kita melihat kepada konteks Islam hari ini hari ini bila kita sebut sebagai Islam, apa dia Islam? Islam itu agama, Islam itu cara hidup, Islam itu way of love siapa yang memperkenalkan Islam kepada kita yang memperkenalkan Islam kepada kita ialah junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menerusi usaha dan tangan-tangan sahabat ulama-ulama daripada zaman ke zaman daripada abad ke abad sehingga Islam yang pernah dibawa oleh Rasulullah 1400 tahun lebih yang lalu sampai kepada kita. Alhamdulillah atah berkat usaha ini dakwah itu sampai sehingga kita dapat menikmati nikmat iman dan nikmat Islam cukup besar tuan-tuan dan puan-puan. -tuan. Tetapi jauh lebih itu apa yang diperkenalkan sebagai Islam oleh Nabi Muhammad ini cara hidup cara hidup yang bukan berpandukan kepada akal Nabi cara hidup yang bukan berpandukan rasa-rasa Nabi cara hidup yang bukan berpandukan agakan agakan Nabi tetapi Nabi menerima wahyu daripada Allah bila menerima wahyu daripada Allah bermaksud agama ini dia ada disiplin dia dan dalam disiplin agama ini termasuklah kita anggap sebagai benda-benda yang diperintahkan oleh Allah dan benda-benda yang dilarang oleh Allah Kerana apa? Ada benda-benda seperti ini. Bentuk-bentuk perintah, bentuk-bentuk larangan. Kerana kehidupan manusia yang dibentangkan oleh Allah ini adalah sebentuk ujian. Dia nak melihat sejauh mana manifestasi yang terungkap daripada kalimah syahadat tadi. Dari awal, kamu sudah memperakui aku sebagai Tuhan kamu. Dan aku sebagai Tuhan kamu inilah yang menurunkan agama ini. Yang memerintahkan kamu sekian-sekian. Aku jua lah zat yang melarang kamu sekian-sekian yang membolehkan hal tertentu dan melarang kamu daripada melakukan hal tertentu tiba-tiba kita beriman kepada Tuhan yang menurunkan prospek-prospek tersebut hari ini kita banyak songi hari ini kita banyak cakap cuba mempertikaikan apa yang telah ditetapkan dan ditentukan olehnya kenapa kita mesti kena buat ni? kenapa Allah s.a.w kita buat ni pasal apa benda ni tak boleh makan pasal apa benda ni tak boleh minum benda ni kalau tak boleh menyusahkan lah benda ni kalau tak boleh tak menyeronokkan lah kenapa hal-hal ini sering terjadi kenapa hal-hal ini keluar sedangkan kita sudah bersyahadah untuk mengikuti secara mutlak apa yang datang daripada dia dengan keimanan yang kita ucapkan terhadap dah kita yakin pada dia kita beriman pada dia kita bertuhankan kepada dia apa yang dia perintah laksanakan apa yang jalang tinggalkanlah. Jadi yang paling banyak berlaku ialah binamana hari ini Islam tu Islamlah tetapi way of life tadi sekian lama sambil terhakis dan terencat. Kita ambil beberapa perkara sebagai contoh. Bila kata Islam dia ada panduan dia, guide pada yang kedua tadi. Antaranya ialah Allah memerintahkan kita supaya bersolat. Tapi ramai dah Ya, nama dalam IC Islam Dan dianggap beragama Islam, tapi dia sendiri tinggal sembahyang Jujur, ada ke tidak? ada? Jadi boleh tak kita nak meletakkan Inilah yang dikatakan, Islam tu cuma tinggal nama Ada orang yang kaya Tetapi lari daripada bayar zakat. Benda ni tuan-tuan tak boleh nafif Bukan semua orang, tapi nak sembah, ada Dia Islam, dia kaya, haul dan risau Mungkin cukup bagi dia, tapi dia tak mahu bayar zakat. Puasa bulan Ramadan, 30 hari yang diwajibkan, ada yang tinggal. Ada yang tak puasa langsung, walaupun dia kata dia seorang Islam. Ada. Haji, langsung tak punya niat nak pergi ke Mecca. Tapi Bangkok dia boleh sampai, London dia boleh sampai, Paris dia boleh sampai, UK dia boleh sampai. Tapi punya niat untuk sampai ke Tanah Suci, langsung tak ada dalam biji dia. Ini juga berlaku kepada sebahagia. Bagaimana juga dengan peraturan-peraturan hidup tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini dalam sistem ekonomi yang ada sebahagian besar berteras dan berasaskan kepada riba. Dan kita tahu dalam agama kita riba ni halal ke haram. Riba ni halal ke haram, haram. Tetapi ada sebahagian umat Islam yang berinteraksi dengan amalan riba. Walaupun jelas haram di sisi Islam. Bagaimana pula cara kita berpakaian, cara kita berfashion hari ini? Dan mungkin mata tuan-tuan tak terlepas pandanglah yang kita kira lah, kita tak nak bincangnya orang pakai seksi, orang pakai Islam tidak. tapi kita anggap pada pandangan kasar tu orang Islam, muslim, muslimah seperti kita tapi bagaimana sebahagian besar berpakaian hari? yang Nabi juga sebut dalam hadis-hadis di akhir zaman ni, orang akan pakai macam mana? ketak-ketak, sendak-sendak, nipih, jarang-jarang berlaku tak? berlaku tuan-tuan dan puan kita ambil contoh pelaksanaan lain yang ni saya pernah keutarakan sebelum ni dan di mana-mana sebagai bentuk pemikiran kritis kita tuan-tuan dan puan puan bila kita tengok perkara-perkara yang dianggap larangan dalam agama agama larang benda ni, tetapi kenapa benda ni masih ada, benda ni wujud dalam masyarakat saya selalu cuba umpamakan kepada tuan-tuan dan puan puan sekiranya kita berjalan memasuki mana-mana lorong kita akan jumpa lima orang lelaki lima orang pemuda yang semua tu melakukan aktiviti yang sama apa ya? minum khemar minum arrak Secara jujur dalam Islam memang diharamkan minum arak minuman minuman yang memabukkan minuman minuman yang dianggap menghilangkan akal menafikan pemikiran rational dan semua tu minum arak dan bila kita panggil berhadapan dengan kita sebagai contoh rupanya di hadapan kita itu kita tidak berseorangan pemuda pertama mungkin beragama Islam pemuda kedua mungkin Kristian pemuda ketiga mungkin Yahudi pemuda keempat mungkin Hindu pemuda kelima mungkin Buddha tapi aktivitinya sama minum arak kalau kita mempersoalkan kepada 5-5 pemuda ini secara jujur wahai saudara Islam sebenarnya kamu minum benda ni dalam agama kamu halal ke haram dia akan jawab. dia akan jawab tak, tak. dia sedang minum arat kotos dalam kalau tertanya jujur jawab jujur dalam agama kamu benar nak minum minuman ni apa jawapan dia? apa jawapan dia? HARAM! kalau tanya agama kristian minum arat dalam agamanya dia HARAM ke HALAL? HARAM ke HALAL? HARAM! Yahudi haram, Buddha pembudak, oh orang haram, Hindu haram, minima yang memabukkan haram, haram, haram, haram, haram. Baik. Secara rumus boleh dikatakan hampir semua agama mengharamkan benda yang memubarakkan akal, benda yang memabukkan, menafikan rasional dan logik ini. Tetapi satu persoalan bila kita kata semua agama yang agama ini dominan di tempat kita mengatakan arak ini haram jujur, kritis kita sebenarnya benda ni perlu ada di tempat kita, bila mana dalam masa yang sama, persoalan tadi dikeluarkan tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh haram haram haram, yang menahan ni perlu ada siapa nak minum sebenarnya Islam tak boleh itu tak boleh, ini tak boleh, ani tak boleh ani tak, tak boleh. jadi benda ni kena ada tempat kita, siapa nak minum sebenarnya ha, mana pun kursi, kursi siapa nak minum sebenarnya dah kita ambil secara indur tadi, dah kan ni pun haram, kan ni pun haram, kan pun haram, kan ni jadi benda ni perlu ada, why? why dia perlu ada? dah semua, tak boleh jadi ada juga, bukan kata ada dalam bentuk ni ada dalam bentuk kartun bahkan lebih jauh sampai di dibinang kilang. siapa nak minum senat ni? tak jujur saya tanya. siapa nak minum senat yang akan minum siapa tuan-tuan? yang akan minum ialah pelanggar-pelanggar bagi semua agama dia akan terobos agama dia, akan langgar aturan agama dia walaupun agama dia tak boleh, dia akan langgar jadi minuman ini ada sebenarnya untuk mencipta satu krik golongan-golongan yang melanggar batasan agama masing-masing alang-alang ada, sepatut tak perlu ada, bila ada, ada orang nak beli tak? dah nah, bila ada, jual, ada orang nak beli ada oranglah terliur, ada oranglah nak try resa ada orang yang nak minum, alam-alam ada, kalau tak ada, senang siapa nak minum? tak ada kan? baik, kita pergi kepada kes yang kedua, sama bila kalau kita kata betul-betul semua agama, ada agama yang menghalalkan perjudian oh, agama lain memang haram judi tapi agama yang aku anu-ki memang suruh sangat-sangat berjudi, agak tangan agama agama kami memang pelik sama orang lain, orang lain tak boleh, judi, tak boleh judi, tak boleh judi bahkan disarankan pengikut agama kami, sentiasa berjudi agama mana? saya kira tak ada tetapi kenapa perlu ada kedai judi tempat kita? kenapa perlu ada mesin judi tempat kita? kenapa perlu dibangunkan tempat-tempat perjudian sergahnya, sebesarnya, sememuknya tempat kita? eh semua kata tak boleh, siapa nak judi senang? siapa merusi yang nak judi? dan bukan kata-kata maha talib, siapa yang nak judi tu? satu lagi pelanggaran -pelanggar agama akan tercipta dah ada kedai judi, kata nak try berjudi dah ada mesin judi, ada orang masuk dah ada buat tempat-tempat berjudi, kamu mungkin pergi berjudi maka pelanggaran pada batasan agama akan berlaku kelompok yang nak berjudi tadilah berlaku kelompok yang nak minum barok perzinaan dan pelacuran agama mana yang menghalangkan zina dan pelacuran? agama mana? saya kira pun tak ada kan? tapi kenapa tempat-tempat pelacuran tumbuh? Siapa yang melacur sebenarnya? Siapa yang melacur? Dah kata haram semua, patut tak ada. Tapi ada, bila ada orang dah ada. Dulu duk tengok 200 ringgit sejam. Mari 25 Disember Krismas ni, 50 ringgit sejam ah. 20 ringgit sejam diskaun ni. Alang-alang nak dia sedjak, ada hati, ada anak melarat. Maka satu lagi godongan melanggar-pelanggar batas agama akan tercipta. Hmm. Sebab semua yang dia create ni bukan create untuk manusia jadi baik, tapi create untuk manusia buat doh buat dosa yang ada dan terhasil bukan dosa kecil tuan-tuan, secara jujur, minum Arab dalam Islam dosa kecil atau dosa besar, dosa besar berjudi, berzina, mulai tu, semua dosa besar maka siapakah sebenar tangan-tangan siapa yang kerik dan cita tempat-tempat ni, nak menjadikan manusia itu jahat dan melakukan dosa terhadap Allah berlaku dah asyik sebut ni tuan-tuan berlaku ada di depan tuan-tuan tapi siapa sebenarnya yang knockkan benda tu? bila tak ada, maksudnya ada orang yang sengaja nak kita jadi jahat kita buat benda buruk, kita buat benda dosa di sisi agama kita dan benda ni akan dianggap biasa maksudnya, oh tak hebat, tak minum arak, tak hebat, tak mabuk sekejap lagi keluar ayat lagu tu maksudnya tak mabuk tu tak hebat mabuk tu baru hebat nak tuan-tuan nak tuan tu Oh, tak gentleman lah, tak intak bopok tak gentleman lah, tak minum arab tak gentleman lah, tak langgan perempuan tak gentleman lah, tak masuk kedai judi kan orang, orang di akhir zaman dia bukan tak malu dia bukan tak malu dengan dosa yang dia buat, bahkan Rasulullah menyebut dia akan membangga-banggakan dosa pula. dia bukan tak malu dosa yang dia buat, dia membanggakan dosa dia dah minum arak satu hari, minum arak tu berdosa, bahkan dia bangga, tengok aku 10 botol, tak mabuk hmm. Dan dia minum arak tu, berserah, pada dia bangga pula, tengok orang lain 2 botol, botol berpinang kepala jalan. 10 botol, relax, dia bangga pula kawan dia, langgan wanita 2 bulan kena AIDS, 2 bulan kena HIV, aku 20 tahun dah duduk belajar, duduk berzinah, tak ada penyakit apa-apa bangga pula aku berjudi, tak pernah miss, koman-koman pun kalau aku tekan, 10 ringgit, eh 10 ringgit 10 ribu dalam poket kan tiap setiap bu bulan tau bukan tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu aku tekan tapi kalau aku tekan, 10 ribu sebab semua nombor-nombor tu dalam kepala tu bangga je, ada tak orang macam ni? ada tuan tuan tuan maksudnya dimana nilai islamik agama yang sedang dia pegang agama yang dia sedang anur kehidupan dia macam tu nama tu tak payah cerita lah, nama-nama tu kan kita berbicara pasal nama pun tuan-tuan nama-nama yang mencerminkan macam dulu-dulu lah orang tua kita dah kalau di kampung tu, dengar nama Ja'far biasa Sa'at, Samad, Sole'at tapi kita nak cari nama-nama macam ni, dalam register-register sekarang, susah dah kita akan jumpa nama yang macam mana nak saya guru di sekolah antara antaranya pilih cek murid-murid yang baru daftar, anak murid kita nak cari jenis Ja'far, Sole'at, Qodil, payah dah kita akan jumpa. Dah, satu tu satu hal. Satu lagi nak cari nama, Hat Tunggal Sebagi je. Soleh, Isa, Kode tu payah dah. Kurang-kurang dah. Tiga. Muhammad Danish Haikal Biarlah. Nama tu biarlah. Tapi nak cakap Danish Haikal Nur, Iwani, Hat Tuhani, Hat Tuhani, Hat Tuhani. Nama-nama lah. Tapi nama-nama macam tu lah. Nama-nama seperti Fatimah, Khadijah, Ramlah, Hasnah tu takkan ada dah. Pasal apa? Dianggap tidak? Tak buat tak ada sentimental value dah untuk zaman ni nama macam tu bahkan kalau lah masih ada <coughs> duduk kampung alang-alang orang panggil, alih boleh apa, apa tapi bila saja dia beridrah keluar ke bandar kerja, percaya rezeki nama terkekal atau bertukar kadang-kadang Fatimah dah jadi dua haa, oh, fatih, kebetulan dia gemuk tu, fatih lah sekali hak nama Khalidjah jadi, fatihnya satu nama ni, singkatan-singkatan hak nama Zakaria, oh buat nama Zakaria, PKL Oh, apa sabar, Abang Z Z, oh. Abang Z lah, Abang J lah, Abang Tu lah, Abang Ni lah cuba tuan-tuan bayangkan nama-nama tadi, satu masa bila mereka dah berusia 80-an, 90-an mungkin beratur nak ambil berimu atau berat contoh lah ni agak-agak bila dibacakan nama tu terkejut tak orang yang jaga kaunter tu umur 80-90 Nur Fasha apa, muka tu bergeduk 18 dah umur 80, 5 berimu nama tu macam orang muda, dah tu nama dia Ah, yang seterusnya, merfasyaingan, kan budak dah muda, mari makcik dah belakang -belak. anak-anak di sekolah, anda tak percaya nenek aku nenek aku nama Elisberg apa-apa, tu nenek yang nama tu ya, nenek aku Elisberg apa-apa lah ni kan kita katakan nenek kita Fatimah biasa kan biasa kan? tapi nama-nama, nama tu sekadar nama lah tapi nama, nama pun kita dah miss dah apalah lagi, sikap-sikap dan perbuatan-perbuatan dalam masyarakat kita beri ringkas